Aduh. <camasa> Aduh. Hah? satu ketuhanan yang Maha Esa dua Dua Dua Dua, pak! Dua, tiga, empat, lima, dari dulu sampai sekarang tidak pernah berubah, pak! <tik> <tik> <tik> You do I do on You do la la